Halo Sobat youtubers, bertemu lagi dengan channel Sofyan Kali ini saya menerangkan tentang 7 fakta menarik tentang pelanduk atau kancil tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, and comment di channel ini Oke, kita lanjut Pelanduk atau kancil adalah hewan mirip campuran antara tikus dan rusa Saat melihatnya, sepintas kamu menduga hewan ini layaknya campuran tikus dan rusa namun kamu teringat akan dongeng masa kecilmu tentang seekor kancil yang suka mencuri ketimun Hewan unik ini dinamakan pelanduk atau dalam bahasa Inggris disebut ciprofane atau mosder Berikut tujuh fakta menarik pelanduk berikut ini Pertama, berkerabat dekat dengan rusa, tapi bukan rusa Pelanduk merupakan nama umum untuk menyebut hewan ini Kedua, terbagi menjadi tiga genus berbeda, tapi tampak mirip satu sama lain Keluarga pelanduk terbagi dalam tiga genus yaitu Imoccus, Moschiola, dan Tragulus. Ketiga, hewan pemamah biak paling primitif. Hal ini dikarenakan mereka memiliki ciri kuno seperti salah satu bilik perut yang tidak berbentuk sempurna untuk mencerna tanaman, tidak menumbuhkan tanduk, dan lain-lain. Keempat, meski mungkin menggemaskan mereka punya taring. Kelima, sanggup beranak pinak terus menerus. Umumnya pelanduk betina akan merawat anak-anaknya sampai matang secara seksual 5 hingga 9 bulan. Keenam, hewan pemalu yang rentan dimangsa predator. Berukuran kecil dan tidak punya tanduk. Untuk melindungi diri membuat pelanduk jadi sasaran empuk para predator di alam liar. Ketujuh, bisa mengetukkan kaki tujuh kali dalam sedetik. Biarpun pemalu dan pecinta damai, Hewan ini bisa bersikap agresif bila terancam. Landuk jantan bisa mengetukkan kaki 4-7 kali dalam sedetik. Teknik ini mereka gunakan untuk mengusir predator atau mengingatkan kawan-kawannya akan bahaya yang datang. Nah, bagaimana pendapatmu tentang hewan unik satu ini? Mereka banyak ditemukan di Indonesia, loh, terutama di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Apa kamu tertarik melihat mereka secara langsung di kebun binatang? Atau kamu justru tertarik kembali membaca dongeng si kancil yang suka mencuri ketimun Silahkan komen di kolom komentar dan terus support channel ini Agar lebih banyak lagi video-video menarik lainnya Dan jangan lupa di-share ke teman-teman ya Agar teman-teman yang lain tahu bahwa ada 7 fakta menarik tentang pelanduk atau kancil Dan jangan lupa subscribe, like video ini salam flora dan fauna